Terakhir yang ingin saya sampaikan agak cepat ya, karena tadi ada pertanyaan yang memang tidak berhubungan dengan mata kuliah kita hari ini, tapi pertanyaannya penting saya jawab karena berkaitan dengan Anda yang kelak akan mengerjakan karya tulis ilmiah skripsi atau juga untuk tugas sehari-hari. Tadi ada pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita tidak sembarangan mengutip? Saya rasanya... Eh, tidak sedang mengajarkan mata kuliah menulis tetapi Tetapi ini penting saya sampaikan Bagaimana caranya agar kita tidak sembarangan mengutip Pertama tentu harus dipegang dahulu bahwa menulis apapun bukan pekerjaan sembarangan Jadi kalau ada yang menulis dan menulis secara sembarangan itu artinya belum melakukan penulisan Tetapi sedang melakukan sesuatu yang sembarangan saja dan menurut saya sumber yang dikutip itu mestilah sumber yang paling memberi pengaruh terhadap Anda. Untuk hal ini menurut saya perlu Anda belajar dari pengalaman Thomas Kuhn, Thomas S. Kuhn, ketika mengisahkan pengalamannya 15 tahun yang lalu. Maksudnya terhitung dari terbitnya buku The Structures of Scientific Revolution tahun 1962 itu ya. Berarti pengalamannya pada tahun 1947-an. Bahwa ia hanya menerima pengaruh dari beberapa sumber dan sumber-sumber itulah yang dikutipnya. Tidak semua hal dia kutip, hanya beberapa sumber yang memberi pengaruh. Misalnya, yang menyebut salah satu artikel dari Alexander Koyre. Alexander Koyre jelas adalah filosof bidang ilmu, bidang sains yang yang tentu uh, Thomas Kuhn tahu banyak. Ya, tapi yang paling memberi pengaruhnya adalah sebuah artikel yang berjudul Etude Galileens. Ditulisnya begitu dalam bahasa Prancis, tentu ucapannya Etude Galileel. Ya, terjemahan kita adalah Studi Galilea berarti ya, Kajian tentang Galilea Siapa Alexander Coir adalah Filosof Prancis. Jadi Thomas Kuhn rupanya juga bisa membaca Dalam bahasa Prancis. Emil Meyerson Emil Itu dia kutip juga Yang uh, Itu pun tidak banyak Dia hanya mengutip satu yakni identity and reality Itu pun uh, Dalam versi Inggris maksudnya ya karena mungkin aslinya dalam bahasa Prancis, karena Emil Emerson itu adalah filosof ilmu Prancis, ahli kimia juga, juga ahli epistemologi, uh, entah apa judul aslinya, tapi yang dia baca adalah identity and reality. Kemudian dia juga membaca uh, sebuah artikel di jurnal karya Helen Metzger Beliau adalah uh, Bu Helen, itu ahli sejarah ilmu dan juga dari Prancis. Ada dua tulisan Bu Helen merger yang dia kutip, pertama. Les doctrines cimiques ont France du début du 17 uh, à la fin de this 18, 19, 10, ciel ya. Jadi le doctrine 16, 17, France 19, 17, du 19, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 19. 19. 19. 19. 19. Ini kalau kita terjemahkan berarti doktrin kimia di Perancis Dari awal abad ke-17 hingga akhir abad ke-18 ya Kemudian juga membaca tulisan dari Bu Helen Masih dari Bu Helen itu Dia membaca tulisan berjudul Newton, Stahl, Bu Harve Ela Doctrine Simic Jadi itu tentang Newton, Stahl, dan Bu Rehaf Dan doktrin kimia Ela Doctrine Simic ya Kemudian dia juga membaca Annelies Mayer itu pun tidak banyak cuma satu di For Lover Galilei uh, Year Hundred ya jadi studien saya lupa 14 itu apa diucapkannya ya di For Lover 14, Im Year Hundred studien Zurnatur Filosofi der Spat Scholastic jadi ini berarti kalau kita terjemahkan cikal bakal Galileo ya. Ya? Asal mula Galileo pada abad ke-14 Asal usul Galileo pada abad ke-14 Maksudnya pemikiran-pemikiran Galileo ya. Dalam kurung studi Studi dalam filsafat alam skolastik akhir ini di Roma Tahun 1949 Bu Analis ini e, Mengingatkan kita pada analis dalam tokoh Bumi Manusia Pramudia ya. Dia orang Jerman Ahli sejarah ilmu pula Saat itu dia sedang menghadapi Disertasinya di Universitas Harvard jadi Pak Thomas Kuhn itu sedang S3 ya. Dan dia membaca banyak tentu Tapi yang dia kutip adalah yang paling berpengaruh saja Jangan lupa dia juga Terinspirasi oleh Zhang Piaget, Ahli psikologi Swiss Tentu kalau Anda pernah belajar psikologi pendidikan Pernah juga mengenal Zhang Piazat uh, Dalam bidang Psikologi perkembangan Bahkan yang menarik menurut saya Dalam bidang kita Thomas Kuhn juga mengutip Uh, apa Bukan mengutip, terpengaruh oleh dia sebut BL Wolf. Ini pasti Benjamin Lee Wolf, ya, linguist dari Amerika. Saya uh, ingat betul wajah Pak Benjamin ini seperti aktor main keterbang ya Wawan Sofan, Kang Wawan Sofan. Ini apa yang dibaca dari BL Wolf ini tentang pengaruh bahasa pada pada pandangan dunia. Kemudian, uh, oke, okay, Ia juga membaca WVO Quine. Jadi ini berarti William Van Orman, ya William Van Orman Quine. Dia juga linguis dan filosof Amerika, tapi dari tradisi analitik. Intinya, kembali ke pertanyaan tadi, apakah bagaimana caranya supaya mengutip tidak sembarangan? Sebenarnya, jawaban saya oh, bukan soal sembarangan, tapi tidak sembarangan. Tidak semua hal harus Anda kutip, tapi yang kira-kira sejak 15 tahun lalu mempengaruhi Anda. Bukan artinya harus dari 15 tahun lalu Anda membaca, tetapi... Tetapi 15 tahun itu kira-kira analogi dari pengaruh panjang sumber terhadap Anda. Kalau tidak ada yang punya pengaruh panjang, jangan dikutip. Pengaruh panjang dalam pengalaman Anda sekarang sedang kuliah tentu bisa saja pengaruh panjang itu bisa dibaca pagi berpengaruh sampai sore, berpengaruh sampai malam, terbawa mimpi. Ya kira-kira itu juga lumayan panjang. Kalau Anda membaca kemudian tidak berpengaruh untuk Anda, bacaan itu tidak layak Anda kutip. Demikian saya kira mudah-mudahan. Uh, jawaban saya ini menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.